Angaran geus jam. Gigawatan mah insyaallah. Moal rumika dengar kawas tangke meureunan. Bilih teu percaya canten mah kitu ulah nya kitu ulah neng teh. Cobian ke nyealira. Bapa kitu sareng ibu sok kontrol ka ditu. Itu teh atos janten kota gitu cari mah saur urang pegok gitu kitu teh. Tos raos. Sing ayamnya waktu kontrol kan itu ya pasti meren untuk negara di jabatan mah Bali Narto Oh iya itu berarti, karena penting kan karena jalan enggak lah masalah bangunan anu sana sana udang kayak merenah itu bergerak dan negara di jabatannya pasti ngalalarto ngalalarto